Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oke, guys, jumpa lagi bersama Global Tekno ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita dapat servisan HP Oppo A37 ya, guys. Ya, yang bila mana kita nyalakan HP-nya, dia akan langsung masuk ke mode recovery atau muncul tulisan Cina, ya, guys. Ya, oke, bagi kalian yang masih baru di sini, jangan lupa di-subscribe channel kita, ya, guys. Ya, jangan lupa berlangganan, karena ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar servis dan perbaikan HP, ya, guys. ya Ya jadi posisinya dia seperti ini guys ya ketika dinyalakan dia akan muncul tulisan Cina guys ya Ya langsung seperti ini guys ya Jadi ketika kita nyalakan dia langsung muncul tulisan Cina seperti ini Cina Inggris ya kemudian mati lagi Ini akan seperti ini terus-menerus guys ya tanpa kita sentuh apapun dia akan seperti ini <tuh> Oke jadi solusinya seperti apa simak video ini sampai habis. Oke, okay, intro dulu. Oke okay guys ya, jadi ini adalah HP Oppo A37 yang muncul tulisan Cina seperti ini ya, atau mati terus-terusan ya hidup-hidup mati hidup mati kayak gitu ya. Jadi HP ini urgent banget nih guys ya. Ini untuk orang awam. Ini. Kayak gini udah dianggap fatal ya guys ya, udah dianggap parah banget ya Padahal di sini udah bisa kita lihat nih guys Secara fisik, secara mata telanjang aja Kita udah bisa simpulkan ya bahwa ini Kalau mode recovery ini jelas Jadi <coughs> ciri khas atau karakter daripada HP Oppo ini Dia ketika kita nyalakan Beserta kita tekan tahan tombol volume bawah Dia akan langsung otomatis masuk seperti ini Nah kemudian kalau untuk restarnya Hidup mati-hidup mati ini, ini kan kita bisa lihat nih untuk secara fisiknya tombolnya seperti ini. ini penyebabnya adalah bisa jadi karena hp ini udah bolong seperti ini kemudian kena resapan air guys ataupun ataupun kerembesan embun gitu ya nih ini makanya dia seperti ini kasusnya ini cukup simple sih permasalahannya cara mengatasinya simple dan mudah banget ini cukup kita ganti tombolnya udah selesai nih. ini tombolnya nih kalau gampangannya mau -ground lah, grounding dia nge nahan secara otomatis gitu karena dia kan cuman dikit tipis banget tuh jaraknya jadi kena air tuh akan nge-ground seperti ini dia ini caranya seperti ini cukup mudah ya jangan salah pencet nanti akan menghapus data kalian semua ini pertama kita keluarkan dulu guys untuk kartu simnya ya, ejektornya kita keluarkan dulu kita buka dulu ejector nya seperti ini kita keluarkan kemudian kita bongkar HP nya guys kemudian kita bersihkan tombol volumenya ya Ini sudah bisa dipastikan guys, ini secara fisik aja kita udah bisa lihat ya kan tombolnya seperti itu Ini cara kayak gini nih paling gampang nih, guys paling mudah nih Jika kalian punya stoknya, kalian punya stok tombol switch on off-nya ini bisa kalian ganti ya Melalui bongkar seperti ini, kemudian ya ini udah hancur semua ini tombolnya guys Karena karet ya, rontok semua karetnya udah lemes ya kalian bisa ganti ini tombol switch on off ini ya ini udah kelihatan ya ini udah kayak gini udah pernah dibongkar sepertinya ini tadi guys seperti ini, ini diganti dia nggak akan restart hidup mati-mati mati, nggak kemudian kalau untuk yang volumenya ini ya seperti ini ya ini udah sembuh ya otomatis ada kesenggol sini ini kita bongkar kita congkel aja nih untuk tombolnya biar nggak hidup mati-hidup mati terus ini udah pasti guys ya ini ngeground dia grounding dia nih jadi kita cukup bongkar kemudian kita bersihkan ini untuk tombol volume bawah ya down ya Ini kita buka seperti ini langsung kali ini pasti ngeground dia guys Ya kelihatan kotor sekali itu Ini besinya ya itu kita bongkar karatan dia kena air mungkin makanya dia ngeground. Kemudian kita bersihkan aja dulu guys Masih sikat seperti ini ya biar nggak ngeground lagi dia Seperti ini ya ini kasus paling banyak terjadi di HP Oppo A37 guys ya. Sebenarnya kalau karakternya Oppo, itu semua Oppo ya. Ketika kita nyalakan, tekan tombol power ya intinya. Itu beserta kita tekan tombol volume bawah itu akan pasti masuk ke mode recovery seperti ini. Jadi kesimpulannya kalau masuk secara otomatis tanpa kita tekan itu otomatis bisa dipastikan tombol volume bawah itu dia nge Atau nahan gitu ya. oke okay ya dia error ya ini masih 60% baterainya nih ini ketika kita cas langsung masuk ke mode recovery seperti ini guys ya jadi jalan keluarnya itu coba kita bersihkan aja guys nih guys ini untuk fleksibelnya ya jadi ini kita membahas masalah yang terjadi di HP ini ya permasalahannya ya kita coba tes ya kalau untuk kesimpulannya Bagaimana sih cara ngatasinya, gimana? Itu cukup kita ganti guys, flexible volume ini. Dan flexible volume ini, ini kalau di A37 ini kita, kalau kita mau ganti itu harus satu set sama yang bawah nih. Sama termasuk konektor cas ya. Itu kalau seperti ini kita jangan salah pencet guys. Kita klik English kayak gini. Kita klik. Jangan wipe data ya. Ini nanti habis data kita. Kita klik power off aja gitu ya. Power off kayak gini. Atau nanti kita reboot. Tapi kita bersihkan dulu sini guys. Kita buktikan ya. Kita, ini pembuktian ya. Bener nggak sih trik yang kita bahas hari ini gitu Ini kan tipis banget nih Tipis banget, bener tipis Dia ini ground ini Jadi terkesan tuh tekan otomatis gitu nah tombol volumenya itu Itu nanti kita akan ganti nih ya Ini sementara kita ngupas tuntas permasalahan ini yang Kita bahas ini sampai selesai, sampai habis Bentar kita ngambil thinner dulu Oke kita kasih jimat ampuh kita ya seperti biasa ya membersih noda pada HP bukan Rinso ini thinner ya guys ya kita kasih thinner seperti ini, kemudian kita sikat, guys. Ya, ini memaksimalkan pembersihan ini biar dia tidak grounding lagi. Tombol volumenya ini kita bersihkan aja dulu. Nanti ini endingnya mentok tetap kita ganti, guys. Ini kita ingin sharing aja ke kalian semua. Ini bahwasanya hal seperti ini. Hal seperti ini tuh bisa dipastikan memang konslet pada tombol switch. Volume down, ya, volume bawahnya. Oke, okay ya, jadi seperti ini, ya. Ini kalau kita reboot kita mulai ulang ya kan kita mulai ulang, otomatis dia akan hidup mati lagi teman ketika ini belum selesai ini pasti nanti akan masuk ke mode recovery ini lagi mode Cina ini lagi ya guys ya jadi ini kita buktikan sekarang udah kita sikat ini kita bersihkan nih coba kita reboot ya mulai ulangnya, seperti ini jadi hal seperti ini tuh sangat simpel dan sepele sekali cuman dianggap fatal bagi penggunanya gitu. <tuh> ini bisa terjadi pada semua OPPO guys semua al tipe OPPO A37 A83, A3s, A5s, pokoknya ketika kita nyalakan, kita tekan tombol volume power, kemudian beserta tombol volume bawah itu pasti akan masuk ke mode recovery atau mode terusan Cina seperti tadi ya guys ya Jadi ini bukan kesalahan yang fatal ini sebenarnya, cuman kalau orang nggak tahu, untuk orang awam ini bisa dipastikan panik <laughs> Oke okay ya, dia udah masuk menu OPPO nih, BIOS nih, udah mau loading dia OS-nya. Karena tadi udah kita bersihkan ya guys ya Ya kita bersihkan. Kesimpulannya kan kalian udah tahu nih, kita cukup ganti tombolnya ini ya. Jadi untuk proses penggantiannya nggak usah kita videokan ya guys ya, nanti memperpanjang durasi video gitu. Jadi ini cukup diganti, dibongkar, kemudian dipasang lagi udah selesai. Ini kita cukup bahas aja ya, kita bahas permasalahan ini gitu kan. Penyebabnya apa sih? Kemudian solusinya seperti apa? Kan udah jelas sekali ini di sini. Oke, ini udah nyala ya. Seperti ini ya. Udah normal ya guys ya. Oke guys, jadi <tuh> demikianlah tutorial pembahasan atau cara menyelesaikan atau cara servis atau cara memperbaiki atau solusi HP Oppo a37 yang muncul tulisan Cina ya solusi HP Oppo a37 yang muncul tulisan Cina atau masuk ke mode recovery jadi demikianlah tutorialnya uh, tolong dibantu channel guys ya menuju 100.000 subscriber ya jangan lupa yang masih baru di sini dibantu subscribe dan Like video ini Sampai jumpa di video kita berikutnya Oke mantap juga mempesona Salam solder panas